Hello semua, dalam video ini saya nak berkongsi sedikit tentang penggunaan WhatsApp dalam pengajaran. Saya tahu guru-guru dan juga pengajar-pengajar di luar di sana telah pun menggunakan WhatsApp. Bukan sahaja untuk berkomunikasi dengan pelajar tetapi pada masa yang sama menggunakannya untuk pengajaran dan pembelajaran. Tapi tahukah anda WhatsApp mempunyai fungsi-fungsi yang berguna untuk menjadikan pengajaran kita lebih awesome melalui WhatsApp. Sekarang saya nak kongsi 5 tip yang boleh kita gunakan untuk Membantu kita menjadikan pengalaman pembelajaran melalui WhatsApp adalah lebih efektif Baiklah kita pergi ke tip yang pertama iaitu gunakan hashtag um, Dalam WhatsApp dia tak sama dengan Telegram Kalau di Telegram kita hashtag dia akan auto jadi link Tapi fungsi dia tetap berguna dalam WhatsApp Setiap tugasan ataupun setiap bahan yang kita letak di dalam WhatsApp Kita boleh gunakan hashtag untuk melabelkannya Kenapa? Jika kita ada label hashtag ini Senang kita nak cari contohnya Uh, dalam paparan ini, kita lihat kalau saya bagi tugasan kepada pelajar kalau saya suruh pelajar jawab dengan menyertakan hashtag tersebut uh, senang saya nak cari balik jawapan pelajar tersebut kan uh, inilah salah satu fungsi hashtag dalam whatsapp yang kita boleh gunakan. Kita pergi kepada tip yang kedua iaitu semak read receipts. Dalam whatsapp group, read receipts ni otomatik ya, dia tidak boleh ditutup. Untuk tujuan itu, kita boleh gunakan Uh, Releases ini untuk menyemak siapa yang belum baca uh, informasi ataupun bahan yang telah kita bagi dalam whatsapp group Caranya senang tekan lama-lama pada post yang tersebut Lepas itu pergi kepada info dan anda akan ketahui siapa yang belum baca Kenapa ini penting? So bila kita kedapasi siapa yang belum baca, kita akan bolehlah kita buat intervensi yang sesuai Contohnya kita whatsapp secara uh, pribadi. Dan tanyakan kenapa belum baca ataupun kita boleh call, kita boleh SMS Tanyakan kenapa pelajar tersebut ataupun uh, pengguna tersebut masih belum baca post tersebut Tip ketiga adalah tetapkan peraturan asas uh, Anda boleh tetapkan peraturan asas contohnya jangan post benda yang tidak berkaitan dengan subjek Ataupun topik yang diberikan uh, pada masa sama boleh tetapkan juga tempoh masa yang diberikan untuk maklum malas. Kita boleh tutup sekejap grup posting tu untuk kita sahaja yang boleh post. Kalau kita ada pelajar ataupun ketua kelas yang boleh diharap, kita boleh lantik sebagai admin so that mereka boleh jadi moderator dalam grup. Yang ni penting sebab kita tak perlulah terlalu sibuk kawal WhatsApp group yang masuk dengan pelbagai chat kan. Tip keempat adalah manfaatkan voice note. Dalam WhatsApp kita ada voice note. Uh, bila kita letak suatu tugasan ataupun letak suatu bahan pengajaran itu elok kalau kita susuli dengan voice note, voice note tu senang, just tekan pada uh, ikon mikrofon di dalam uh, grup tu, uh, and then uh, bagi sedikit penerangan kalau boleh. Jangan biarkan bahan-bahan uh, anda berselerak di dalam WhatsApp group tanpa sebarang penerangan. Uh, yang bagusnya tentang voice note ialah ia tidak memakan bandwidth yang tinggi, tidak memakan data yang tinggi dan anda boleh bagikan penerangan dengan ringkas dan cepat. So, pelajar pun boleh dengar and then respond dengan lebih baik sebenarnya. Tip yang kelima ataupun yang tip yang terakhir adalah untuk label bahan pengajaran anda. Um, kalau boleh gunakan emoji, gunakan fungsi bold, fungsi italic dalam WhatsApp tu untuk bantu anda label bahan pengajaran anda dengan lebih baik. -baik. Contoh, anda boleh konsistenkan guna emoji ini untuk Nota emoji ini untuk tugasan So senang pelajar nak uh, faham Ataupun tangkap apa yang kita Hendak sampaikan dengan lebih senang Kalau pengumuman gunakan emoji Pengumuman Saya rasa penlabelan ni atau membantu pelajar Menwafatkan uh, pengajaran Anda dengan lebih efektif Baiklah, itu 5 tips berguna untuk anda menggunakan WhatsApp dengan lebih awesome, lebih efektif. Tapi kalau ada tip-tip lain, boleh kongsi di bawah tu, di ruang komen. Saya pun ingin belajar daripada anda. Dan jangan lupa, uh, tontonlah video-video uh, saya yang lain dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih.